empat tiga dua satu welcome back to my YouTube channel <laughs> to my YouTube channel Tavi Burbur oke okay, di sini gue bersama Daus Daus kenalan halo nama saya Daus kali ini kita mau ngapain Us? Daus uh, kita mau cobain Makan-makan, makannya makan di apa amparin ya? Jadi kayak, eh, uh, uh, gitu ya. Kita makan ya, Bos. Pertama-tama kita, eh, uh, ayahnya kita masukin sini dulu aja ya. Ini biar dia gak keset sekarang. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ini ya mantap-mantap nampak ini akhirnya nampak mantap wow, keren banget. Ini wow. kita rasain dulu ya, guys. Ini kenang Inggrisnya tentang-tentang ng banget gurih Coba kita wow. hmm. juga enak. banget. kau oh, mau beli ini di mana bos di Jati di Jati Mulia di samping masjid depan MP di Jati Mulia, ya hmm. kau di teman-teman cobain ya dan ini harganya murah berapa bos? Cuma Rp30.000 udah dapet kantong gede gitu Pokoknya mantap Dari teksturnya lembut banget hmm, mantap Kalian wajib ya Jangan lupa like, subscribe, comment dan aktifkan tombol loncengnya Dadah, terima kasih, lihat lagi sini Thank you